hai hai guys welcome back to my youtube channel, balik lagi bersama gue sini. tentunya masih bersama channel yang selalu memberikan kalian tips dan trik mengenai slot gacor hari ini info slot gacor hari ini, tentu slot gacor hari ini dan bocoran slot gacor hari ini waduh baru main aja langsung turun kali 25 ya dan langsung onek aduh gila ini. Oke okay guys, disini seperti yang kalian lihat ya Gue juga sedang bermain di salah satu situs Yang bakal gue rekomendasiin ke kalian Yang nah, katanya itu gak banget nih. Tapi sebelum gue rekomendasiin ke kalian Gue juga pengen mencobanya terlebih dahulu Karena sebelum gue rekomendasiin ke kalian Gue takut-takutnya nih Gak sesuai sama ekspektasi kita ya Karena gue di sini juga Rekomendasiin ke kalian adalah situs yang gacor. Oke, okay, kita bermain di Gets Tapi sebelum kita ke ini. Boleh untuk dibantu like, komen, share, dan subscribe-nya terlebih dahulu ya Dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru yang bakal gue upload setiap harinya Oke, langsung aja nih kita bermain dengan modal kurang lebih 300.000 Itu udah cukup banget ya, gue gua. Dan ya, gue bermain cukup-cukup yang barbar disini Nah, kan Rp. 300.000 sudah na oh, tadinya udah, udah naik nih Ini turun lagi nih guys, jadi 200.000 oke okay. Oh, huh. main dengan bed 40 ribu guys Jangan kaget ya Jangan kaget guys <tuh> Gak apa-apa Karena gue lihat juga dari tadi Kecahannya lumayan bagus Jadi gak terlalu menguras banget Tenaga atau tenaga uh, Menguraskan uh, Kantong kita Keren mahkotanya 400 ribu dong kita ambil uh, turbo aja nih 20 kali ya langsung Oh konek cincin nih cakep banget kali 20 dong biru masih konek waktu cakep lagi gila cok 530.000 enggak tuh mamang 10 juta kok gantuan ah, gila sih dengan putar spin aja langsung dapet gini banyaknya ya ini pecahan doang yang di luar bukan scatter ataupun bukan kali merah ya tapi pecahan aja yang pecahan uh, luar aja ini hmm, udah lumayan cukup keren oke okay, berarti dari sini udah mulai kelihatan kan ya ke corak seperti apa jadi nanti kalau misalkan kalian pengen cobain juga kalian udah punya gambaran uh, gimana permainannya dan gimana isi yang ada di putih ini oke jadi jangan juga pakai adalah situ superman satu tiga delapan yang ada logo gajah makan permen gacor nanti Aduh aduh. Oke, diingat baik ya yang ada logo gajah makan permen gacor men karena banyak banget logo yang mungkin hampir sama saya permen satu ini. Ya warnanya aja sih guys, cuman bocahnya beda. Jadi coba tahu kalian lupa atau salah milih ya kan kita nggak yang tahu. Jadi buat kalian yang kepo dan penasaran, kalian bisa langsung main aja di bermain 138 di websitenya, atau kalian juga bisa klik aja link yang ada di description box dua atau di kolom komentar paling atas. jadi pokoknya gue kasih juga linknya di sana. ini keren guys, serius perkaliannya tuh perkalian biru terus yang turun, ya bukan yang biasa doang. jadi wow keren banget buat kalian yang mau coba silahkan digasikan ya nombong masih anget-angetnya kita lanjut lagi ya kita turunin aja ke bet puluh ribu tapi dengan posisi eh, double checknya masih aktif guys Yo, scatter scatter gratis nih scatter gratis tidak? anjing-anjing gak ayin, ayin. Nggak turun dong scatternya ya kalian yang masih asing dengan sudut permintaan 38 ini ya tadinya ibu juga sama kayak kalian guys Yang kayak kuat Itu gak ada ya Begitu Gue hajar aja sih guys Gue gak komen kalian Karena ternyata pernah satu ini adalah Masuk nerawasin itu yang baru ya Baru launching 1 bulan yang lalu kalau gak salah Jadi wajar aja kalau misalkan Belum banyak orang yang tahu Nah itu dia belum banyak orang yang tahu jadi belum banyak orang yang ikut nyoba main juga ya jadi silakan nih buat kalian yang udah tahu, -tahu aja ya langsung digas aja siapa tahu kalian yang kena maksimnya menangannya ya kita gak ada yang tahu karena keberhubungan orang-orang itu berbeda ya jadi silahkan dicoba sendiri ya. Kita lanjutin lagi, kita turunin ke 1 juta, eh ke 1 juta ke 10.000. Kita coba ambil turbo 20 lagi. Makin turun ya, guys, biar menjaga aja sih Kan kalau aja ya, kan. Kredit kita udah banyak, terus kita main main main main apa? Main luar bener. yang ada. Kalau sekarang kita gak kontrol yang ada tuh habis. Nah, lagi Oh, 17.500 ikan rumah dari kami turun terus super kalian dirimu dan connect gila enggak oke, okay. ini aku terima kasih banget buat kalian semuanya yang udah nonton video gue kali ini dan udah bantu support channel gue biar gue makasih banget banget, terima kasih banget guys semoga kalian beruntung selalu ya semoga kalian juga tenang orang terdapat maksuan yang kalian inginkan oke okay? dan inilah hasil gua di permain 138 silahkan dicoba sendiri ya guys siapa tau kalian lebih menang banyak daripada apa yang sudah teman hari ini dan pastinya gua bakalan balik lagi dengan situs-situs yang lebih gacor lagi jadi jangan sampai kalian kelewatan informasinya oke okay guys terima kasih buat kalian semuanya dan see you next video bye